Yo WhatsApp bro, <laughs> ini, ini yo WhatsApp yo. yo, balik lagi kita bang vlog <laughs> Oke, okay. okay. channel yang enggak ada apa-apanya, ih, gila sama sih. Itu belum jadi apa-apa gitu. Kita langsung aja, masalah basa-basi, kita langsung kita cari dulu. Jangan di skip videonya, Dedek. Dedek tadi nelpon kita sih, Dedek. Dede. Kita Bisa telpon satu lagi Cari yang sampai bener-bener dia marah-marah <coughs> Mau pinjol apa CC nih? Pinjol aja Model kayak dede mah pinjol <coughs> Halo assalamualaikum Halo Halo oh bukan. Uh, Ulang Gunung, dia, dia lagi di gunung. di gunung. Melewati lembah. <gulis> <gulis> <gulis> Gila meremehkan kita. Oh, iya, deh. bukannya apa-apa kan kasih tenis oh, nggak punya. <gulis> <gulis> Susah nih orang lagi di gunung kayak. Sok. Halo, assalamualaikum. Dek, lagi di mana? Eh, lagi di proyek. Oh, lagi di proyek? Ya, gimana kemarin rumah? Uh, emang angsurannya nggak bisa kurang ya? Iya, proyeknya emang ya segitu, bre Ya Ela, gue sih mau mau ambil, <laughs> tapi si lokasinya kejauhan deh. Macet enggak sih situ? Enggak lah Enggak <tuk> mungkin ini macet Tapi ini sorry banget nih Gua kan <tuk> nelpon lu bukannya apa-apa ada, ada sedikit urusan <tuk> kok, kok lu susah banget sih diteleponin dari tadi? Ini Gua di dalam tadi. Oh, jangan di dalam dong Iya <tuk> lah Di luar aja <tuk> Apaan sih lu? Woi, woi, woi, woi, istighfar Enggak ini gue serius, gue serius Ada yang ya, nelpon gua ya. sama sms gua Terus ngirim, ya. ngirim foto lo Sama identitas Katanya Tolong bantu sumbangan dana buat melunasi hutang Dede Septian Gue kaget dong Jadi gini Kata gue ini siapa yang whatsapp gue Pertamanya nelpon, kata gue siapa Terus dia Nge-whatsapp gue, ngirim foto dulu Udah-udah di draft gitu Foto, terus bawahnya Identitas, jumlah hutang Sama minta Disitu kata-katanya Tolong bantu sumbangan untuk teman anda Untuk melunasi hutangnya Gimana tuh apaan? Itu. ya lu nggak tahu apaan, ya lu nggak tahu dia nelponnya ke lu ya kan gua nggak tahu deh ini makan gua cuman nyampein doang kebetulan gua kenal sama lu fotonya foto lu lagi pakai baju gak. lagi pakai baju putih kok gitu. gitu doang Orang mau panik kali lu ada yang nagih utang Iya masalahnya gue gak punya sama orang. Gimana? Ya terus ini siapa yang nagih? <laughs> gua bingung. Kan ya. lu harus tahu zaman sekarang dan ini zaman sekarang itu banyak orang yang apa ya nyari gue, atau apa aja lah. Tapi, Tapi kenapa dia dapat foto lu? Tapi kenapa dia dapat foto lu dan nomor gua? dan tahu kalau gua ini temen lu? Hmm. Sadis. Sadis. Sadis. Lu lagi ada yang lagi aja masih bisa sombong kan? Bruh. Jadi ngelajarin aja orang orang kayak gitu, mungkin dia lagi Tapi gue gini loh, dia juga nelpon ke Aldi, dia nelpon ke Aldi. Makanya gue cerita, coba deh hmm? kata gue tuh telepon aja, coba orangnya. Takut-takut salah orang kan pencemaran nama baik kalau kata gue gitu kan? Iya, kalau kayak gitu kata gua di siapa Mas namanya siapa nggak mau ngaku. Ini soalnya ampun ke gue tuh, juga deh. Iya. Nggak tahu deh nyapung ke si Aldi apa. Tuh, tuh. <laughs> eh nanti gua screenshot aja, gua screenshot gue kasih ke lu ya. Iya kalau nggak kirim aja nomornya. Kirim nomornya. Ya udah bentar bentar bentar gua kirim ya. Tuh. Ya assalamualaikum dek dia tahu kita pria oh ya. <laughs> ngakak ngakak gini Apa, ngalah, ya? dia malah curhat anjir <laughs> what's up you? kita pindah tempat nih anjay bukan pindah, pindah tempat ya biasa lah kita kan orang orang gak punya sih kita pindah kamar jadi gini gengs, tadi kan kita hampir selesai baru sampai si dede tuh Hmm. gue bilang, bilang kan mau ngasih tahu bukti buktinya mau ngasih tahu nomornya juga Udah nih gue cek eh, nanti kita screenshot ya nanti catanya gue masukin guys itu, hmm. lu bisa lihat kita telepon lagi kita cari cari apa ya cari cari lah biar dia kebingungan kita lanjut di sana Udah ditelepon deh orangnya deh Udah bawa ya, tadi dia ngirim bukti ke gua pasti gua ancam jangan kayak gitu mas Mas kayak gitu nyalahin aturan Karena gua gitu kan Terus kata dia eh pas gua mau screenshot Ngasih ke lu udah dihapus Ini ya, mahannya ya Udah akhirnya dia bukuan Iya tapi kan foto lu nya ini loh, foto. Dia dapat foto lu dari mana lagi selfie lo. Ya, lagi selfie. Iya wow, lagi selfie. <laughs> Permasalahannya ini sampai dua orang nah, telepon deh enggak gua masih mikirnya hmm. apa Dede minjem online gitu kan. Tapi kan, kalau minjem online biasa ngacak gitu kan lawannya kan. Ya ya. nah gue mah curiganya di situ tapi kan ya mas saya seorang dede gitu kan ya orang kaya di Depok gitu kan ya jualan ya, banyak, ya. banyak gitu, ya, gitu. Ya kan ya terus gimana nih gue menyikapinya nih menyikapinya iya kalau gue sebiasa sebenarnya kalau mau orang begitu mungkin dia ya. butuh duit atau gimana ya. gue harus menyalah tapi nah, emang lu gak ada bener lu inget-inget deh takutnya kan lu lupa namanya orang kan iya sih cuman gua emang gak ada pencepah-pencepah gitu apalagi mending udah lama sih, gak ada tuh tuh tuh, nelpon lagi ke handphonenya Aldi nih nih gua angkat nih ya nenem, nenem, nenem. Mana mana? halo? halo? halo? kok ngomong? halo mas? Ya, Iya, ya. gimana? Enggak, Mas. Itu emang temen saya. Tapi saya udah telepon, katanya dia nggak punya sangkutan sama sekali. Mas, ini sebenarnya siapa? Nama Mas siapa? Mas dengan kayak gitu, Mas? Hah, punya utang satu juta dua Iya, Mas, mending kan tadi saya udah kasih tahu nomornya dia. Mas, telepon aja ke dia. Saya juga udah kasih nomor, Mas, ke dia. Iya nah ini orangnya lagi saya telepon juga mas pakai handphone saya ini kan mas nelpon ke teman saya nih kebetulan kita sekantor Hah? ini sebenarnya siapa sih mas itu tuh dedehan doko Hah? mas mohon maaf mas mas dedehan doko itu saya nggak kenal Iya, de, de septian mas teman saya. Lagian mas, lagian itu foto foto siapa mas kirim ke saya? Hah? Foto pacar mas? Foto pacar mas? Iya. mas pacarnya laki? Hah? Ya. Masalah orang mas, brad. Teman kita dede septian bukan dede andoko. Mas bikin panik nih. Ya udah ya udah mas, lama-lama mas jangan kayak gini mas. Nanti mas yang saya prengin bukan dede yang saya prengin. <laughs> <laughs> Gak ada sinyal ya? Ah susah nelpon orang Alim <tell> Ngeprank orang Alim tuh susah ini gak ada hutang <tell> ah, oh. Jadi emang gak punya hutang? Bokok <tell> oh. Gila gila gue salut. Sama deh kayak gue Gue tuh prinsipnya <tell> Gue Iya Gua juga sama prinsipnya, kalau ga punya divu mending ga makan lah Daripada ngejem-ngejem Anjir diplosok, diplosok nyalah Yaudah lah, nelfon sama lu putus-putus Ntar nih videonya gua share ga apa-apa kan ya Gua diplosok Iya ya, ada nama instagram ga lu? Instagram lu apa? Tolong instagramnya apa, tolong Tolong. Instagram lu apa? Biasproperty, Property eh tanah gimana tanah kenapa jadi jualan iya pokoknya kalau ada yang beli rumah septian nih di Sawangan ya udah ya udah gitu aja ya udah gitu aja maaf banget nih kita ngeganggu ya ditonton videonya jangan lupa tonton videonya tahun depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh No, no, no, no.